Selamat datang di Andriana Channel. Kali ini Andriana Channel akan memberikan pembagian grup Piala Dunia Qatar 2022. Ini daftar lengkap pembagian grup World Cup 2022 di Qatar Piala Dunia 2022 atau World Cup 2022 semakin mendekat. Berlangsung di Qatar tanggal 21 November hingga tanggal 18 Desember tahun 2022. FIFA pun merilis jadwal Piala Dunia 2022 termasuk melakukan drawing di Doha Exhibition and Convention Center, Qatar, pada Jumat-Tanggal 1 April 2022, malam. Sebanyak 32 tim negara-negara di dunia yang telah melalui tahapan kualifikasi pun sudah melengkapi 8 grup sebagai kontestan. Berikut daftar lengkap negara-negara beserta grup-grup World Cup 2022. PA, Qatar Ecuador Senegal Belanda Grup B Inggris Iran Amerika Serikat Wales Grup C Argentina Arab Saudi Meksiko Polandia Grup D Prancis, Australia, Denmark, Tunisia. Group A e, Spanyol, Costa Rica, Jerman, Jepang. Group F, Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia. Group G, Brasil, Serbia. Swiss Kamerun, Grup H Portugal Ghana Uruguay Korea Selatan Terima kasih sudah mampir di Andriana channel Andriana Channel minta maaf sebesar-besarnya, jikalau ada penayangan yang salah, sebelum selesai video kami jangan lupa subscribe like dan komentar, supaya tidak ketinggalan terupdate seputar Piala Dunia 2022 Qatar dari jadwal hasil pertandingan Piala Dunia.